Mulai. Semula memerhati. Ada pertanyaan dari bosunya. <begining> ada pertanyaan dari bosu reset. Yang pertama, lawan pertama masuk ke halaman kedua. Anabi <tut> bidadaraja kal kalal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Salatu fil jamaati tu doafula salati fi baitihi wa fisubi khomsan wa ishrina diyakni wa dalika annahu idza tawaddu aqhsa wuduan thumma kharaja ilan masjidil la yukhriju illa salatu lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta an biha khoti'atun fa idza salala lam tazil malaikatu tusalli alayhi ma ada ma al fi musallahu allahumma salli alayhi allahummarhamhu wa la yazal fi salatin man tadar salata rawahu dari Abu Raihah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu berlipat ganda pahalanya dengan 25 kali lipat daripada sholatnya di rumah dan di pasar. Yang demikian itu karena apabila ia berbudu dan memperbagus budadunya." Kemudian berangkat ke masjid, yang mana tidak ada yang menggerakkannya untuk berangkat ke masjid itu kecuali untuk sholat. Maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah, kecuali dengannya diangkat satu derajat untuknya, dan dihapuslah dengannya satu kesalahannya. Dan apabila ia telah sholat, para malaikat terus-menerus mendoakannya Selama ia masih berada di tempat sholatnya Dan selama belum batal wudhunya. Malaikat mengucapkan Allahumma Allahumma Allahummarhamu Ya Allah, berilah berkah kepadanya Ya Allah, berilah rahmat kepadanya dan senantiasa ia dianggap sholat selama ia menunggu untuk sholat hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan pertama berkaitan dengan hadis tersebut yang mendapat 25 derajat: apakah hanya yang berjamaah di masjid saja, apakah berjamaah di majlis di sawah? dan tempat selain masjid tidak mendapatkan 25 derajat besar. ya dijelaskan oleh Rasulullah tadi di masjid tidak di rumah dan tidak di pasar karena umumnya orang-orang pada saat itu berdagang di pasar ya dengar adang Sholat itu pun tidak keluar dari pasar. Terus sholat di pasar itu tadi kalau mudah begitu kan mesinnya kosong nanti. Kedanya ada di pasar. Kemudian kalau yang tidak ke pasar ya di rumah, ya, nggak dipanggil lah dan sholatnya nggak ada orang datang ke masjid Maka disitu Rasulullah mendenggalakan tuh salat sholat sama di masjid kalau kamu salah jamaah di pasar atau di rumah ya halanya lebih banyak di masjid. dan kalau diterangkan di lain kan jamaah itu makin banyak makmumnya makin besar pahalanya paling kalau, kalau di rumah jamaah anggotanya berapa di rumah dan di pasar juga kalau di pasar itu, baru sholat, tidak konsentrasi Ya, dari tengah sholat ada orang datang mau beli dagangannya, wes, bingung kok Nah, maka, anda tinggalkan Waktu nyagang sholat, luhur ya, kemajid Nah, inilah Jadi terhadap Rasulullah, Jadi, ingatnya sholat jamaah di masjid itu lebih abdol. Dari sholat jamaah di rumah maupun di pasar Apa lagi? Masih dari hadis tersebut pada kalimat Dan apabila ia telah sholat Para malaikat terus menerus mendoakannya Selama ia masih berada di tempat sholatnya Dan selama belum batal wudunya Apakah berjabat tangan setelah sholat? Bisa dikatakan berpaling dari tempat sholat Sehingga para malaikat yang mendoakan kita berhenti berdoa, Ustaz Tidak Maksudnya, dia masih ada di tempat sholat Ya Sebelum batal hudunya Dia masih didoakan malaikat Berjat-berjat kalau habis sholat, salahnya apa? Hmm? Pak Ya salam. assalamualaikum, assalamualaikum terus duduk terus disitu, di situ cak salaman barang raglem pada Zal di kajis lain merangkai berjabat tangan itu menghilangkan apa gil-gil janjilan-janjilan tidak baik dalam hatinya Kepada udah berjabat tangan ya ndak hilang hukur wicak jabat tangan itu dianjurkan juga oleh Rasulullah jabat tangan. Apalagi lagi berikutnya halaman 6 masuk ke halaman 7 anabi hura anna rasulallah salallahu <tuh> alaihi Wasallam qala lawi alamun nasumafin nidai wasofil awali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastamahu lastahamu Walau yaklamu nama fitah ciri lastabaku ilai. Walau yaklamu nama filadam filadamati wasubahi la tauhu ma fil atam, fil walau hakwan rawahul bukori. Dari Abu Raihah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang ada pada seruan adzan dan pada shol pertama. Lalu mereka tidak bisa mendapatkannya Melainkan dengan berundi Tentu mereka pun akan berundi Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan Yang ada pada datang awal pada sholat duhur, Tentu mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan Yang ada pada sholat isya dan sholat subuh. Tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Terdapat pada terdapat keterangan Seandainya mereka mengetahui kelebihan yang ada pada datang awal pada sholat zuhur dan seterusnya Pertanyaannya kebaikan apa saja yang terdapat pada datang awal pada sholat zuhur dibanding dengan sholat-sholat yang lainnya Tak dijelaskan sih yang penting malah sholat cuma itu ya kalau datang awal di sholat pertama nilainya seperti sedekah seekor entah bukan sholat yuhur ini ya, jadi itu bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang datang soft pertama pada sholat jamaah jamaah apa aja itu nilainya lebih baik daripada setelah setelah yang pertama tadi mengapa itu sholat duhur ya, ya mungkin juga sholat duhurnya orang walaupun dengar adam apalagi sedang di pasar tadi jelas sedang di pasar itu rame-ramenya orang mau beli dagangannya ya di pasar-pasar yang dekat masjid itu kan gitu nah tadi, walaupun sudah dia tani, karena dekat dengan masjid tidak segera datang nunggunya eskomat nanti eskomat terus dan kegiatan ditandapan, bagaimanapun juga tidak mungkin dia akan dapat soft di depan maka nilainya lebih besar apabila dia datang awal eh, dua tadi dan sebetulnya tidak hanya sholat saja sholat apapun begitu dengan ragan terus dia berangkat sholat bisa mengambilkan tempat di depan lebih baik sholat apa saja mengapa kalau sholat nah, mungkin di sholat dua itu sebetulnya ya dengan ragan tapi karena mungkin kesibukan-kesibukannya itulah tidak cepat-cepat berangkat salat cuma begitu kok Nah, Cuma yang tidak mesin ini malah tekan akhirnya kurangi mampu, terus buat dan ya. Sama wadah, di situ diidrakan kalau dia datang di masjid menunggu sholat jamaah ya. Selama dia menunggu sholat jamaah itu sudah dihitung nilai sholat ya. Ditolong sholat awal, mau baru sholat awal ya. Pertama kali itu menunggu jamaah biar sama-sama data selama dia menunggu untuk menunggu waktu sholat jamaah tadi menunggu bang mau yang lekati dia selama menunggu untuk sholat jamaah tadi sudah dihitung selama menunggu itu dihitung sholat seperti sholat nah umumnya warga lumayan sih, balik, mau nunggu di situ nungguin komar mereka kari melayu bang umumnya tidak masjid hmm. Ya, bapak yang dijodohkan Rasulullah itu jelas itu yang lebih baik daripada yang lain-lain.